Selamat datang kembali di channel Jagur Travel. Kali ini Jagur Travel akan mereview pesona gadis Badui. Sebelum masuk ke pembahasannya, silahkan subscribe channel ini supaya maju dan berkembang. Kecantikan alami terpancar dari wajah lugu gadis Badui Banten, yang konon katanya memiliki hubungan erat dengan Prabu Siliwangi. Memiliki sejarah yang terkait dengan Prabu Siliwangi, Sang Raja Pajajaran, Suku Badui Banten ini berasal dari Prabu Pucuk Umun dan para pengawalnya. Prabu Pucuk Umun yang merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, dan menjadi Bupati Banten saat itu harus berperang dengan keponakannya sendiri, yaitu Pangeran Sabak Kingking. Perbedaan agama yang dianut, yang menyebabkan perang saudara ini terjadi, Prabu Pucuk Umun yang memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan merupakan ajaran asli, yang dianut suku Sunda dan hingga saat ini, masih dipegangnya teguh oleh suku Badui Banten. Prabu Pucuk Umun yang murka dengan pangeran Sabak Kingkin, yang terus mendakwahkan Islam di Banten kala itu. Pertarungan dua keturunan Prabu Siliwangi tidak dapat dihindarkan, hingga kekalahan diderita Prabu Pucuk Umun, dan melarikan diri bersama pasukannya ke pedalaman Banten. Jadi sangat wajar bila hari ini suku Badui Banten, Dikenal dengan kecantikan para gadis-gadisnya, hal ini lantaran mereka mewarisi raut ayu wajah Sunda asli. Banyaknya beredar pesona kecantikan dari para gadis suku Badui ini, rata-rata dari suku Badui luar bukan dari Badui dalam. Hal ini karena antara suku Badui luar dan suku Badui dalam, terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Mungkin persamaannya hanyalah pada ajaran kepercayaan, yang dianutnya saja yaitu Sunda Wiwitan. Namun, secara kehidupan sosial budaya, antara Badui dalam dan Badui luar ini sangat berbeda. Badui luar kini sudah memakai benda-benda elektronik dan sejenisnya, seperti handphone. Misalnya, Badui luar sebagian penduduknya sudah menggunakan alat modern ini, sehingga banyak foto-foto tersebar, termasuk kecantikan para gadis Badui luar ini. Berbeda dengan Badui dalam yang melarang penggunaan benda-benda modern zaman sekarang, seperti handphone sepeda motor apalagi mobil. Bahkan untuk masuk wilayah baduy dalam, yang terpisah oleh sebuah jembatan yang menggunakan bambu, dengan badui luar ini sudah tidak boleh menggunakan alat elektronik bila memasuki wilayahnya. Sehingga yang terekspos tentang kecantikan para gadis baduy itu, sejatinya itu adalah badui luar. Kecantikan yang begitu alami bagaikan putri-putri raja ini sangat alami, mereka tidak mengenal apa itu skincare dan lain sebagainya. Namun kulit kuning langsat akan kita lihat, dari para gadis badui yang membuat hati kita akan terpikat. Senyum ramah akan kita dapatkan dari para gadis badui, senyum mempesona yang membuat hati akan terpana. Dibalut dengan pakaian kebaya menambahkan kecantikan, yang dimiliki gadis Badui ini semakin bersinar. Kecantikan para gadis Badui ini memang sudah tidak diragukan lagi, namun ingat mereka tidak akan mau dinikahi oleh orang selain suku Badui sendiri. Tak terpengaruh perkembangan dunia modern, hingga kini masyarakat suku Badui diketahui masih bergantung pada hasil alam yang mereka ambil dari lingkungannya di kaki Gunung Kendeng, Banten. Hal ini juga berlaku pada perawatan wajah, maupun tubuh yang dilakukan oleh para perempuan badui. Bahkan, mereka mengaku hanya memanfaatkan dedaunan, buah, rimpang dan umbi, untuk menjaga kecantikan wajah, rambut serta kulitnya. Meskipun alami, resep rahasia kecantikan ala perempuan badui ini, sudah terbukti manjur, loh. Hal ini bisa dilihat melalui para serupawan, Para perempuan badui yang gak kalah glowing, dibandingkan perempuan kota dengan skincare, seharga ratusan bahkan jutaan rupiah. Hem, jadi apa saja, sih, rahasia cantik ala perempuan badui, simak ulasan berikut, yuk. Masker daun belimbing wuluh untuk atasi jerawat. Meskipun tinggal di desa yang masih asri, dan jauh dari polusi, sebagian perempuan badui juga tetap harus bergelut dengan permasalahan jerawat. Untuk membasmi jerawat dan bekasnya, mereka biasanya akan mengolah daun belimbing wuluh, yang mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal untuk dijadikan masker wajah. Cara menggunakan 1. Tumbuk daun belimbing wuluh sampai halus. 2. Tambahkan air sedikit demi sedikit hingga membentuk pasta. 3. Balurkan masker ke seluruh wajah atau ke daerah yang bermasalah dengan jerawat. 4. Tunggu hingga masker mengering, kurang lebih sekitar 5 menit. 5. Setelah kering, bilas wajah hingga bersih. Wajah cerah dengan tanaman lempuyang. Lempuyang merupakan salah satu rempah, pembuatan jamu yang bentuknya mirip dengan jahe. Selain khasiatnya yang bagus untuk kesehatan tubuh, ternyata lempuyang juga kerap dipakai oleh perempuan badui sebagai bahan untuk mencerahkan wajah mereka. Cara menggunakan satu parut lempuyang secukupnya sesuaikan dengan kebutuhan dua oleskan hasil parutan lempuyang yang sudah halus ke seluruh wajah 3. tunggu hingga parutan lempuyang terasa sudah kering atau sekitar 3 menit 4. cuci bersih wajah memutihkan gigi dengan sabut kelapa siapa nih yang sering melihat timbunan sabut kelapa di pasar yang dibuang karena dianggap nggak ada gunanya lagi Ternyata sabut kelapa yang selama ini dianggap sepele, justru menjadi kunci di balik putih, dan bersihnya gigi perempuan badui, loh. Tertarik mencoba? Cara menggunakan 1. Memarkan sabut kelapa tua hingga serat-seratnya terpisah. 2. Gosok-gosokkan serat dari sabut kelapa tersebut ke gigi, seolah kamu sedang menggosok gigi. 3. Ulangi sebanyak dua kali sehari. Minyak kelapa untuk melebatkan rambut, sudah bukan rahasia lagi kalau minyak kelapa, sangat ampuh dalam mengatasi permasalahan rambut rontok dan tipis. Nah, perempuan badui sedari, sejak zaman nenek moyangnya juga, sudah mengetahui hal ini, biutis, mereka umumnya akan memasak santan kelapa hingga minyaknya keluar. Cara menggunakan 1. Siapkan santan kelapa asli 2. Masak hingga santan tersebut mengeluarkan minyak. 3. Agar minyak kelapa memiliki aroma yang harum, perempuan badui kerap menambahkan bunga kenanga atau pandan sesuai selera. 4. Oleskan minyak kelapa di kulit kepala maupun rambut. Menghitamkan rambut dengan merang padi. Merang padi atau dikenal juga dengan nama sekam padi, merupakan limbah sisa pembakaran saat proses pemanenan padi. Abu merang mengandung bahan kimia berupa karbon, hidrogen, silika dan oksigen yang berguna untuk menghitamkan rambut. Dengan khasiatnya ini, para perempuan badui pun turut memanfaatkannya sebagai pengganti sampo. Cara menggunakan satu, Rendam abu merang padi di dalam air semalaman. 2. Gunakan air rendaman abu ini pada saat keramas. 3. Diamkan sejenak sebelum dibilas. Selain kelima cara di atas, perlu diingat juga bahwa kecantikan perempuan badui tak hanya berasal dari perawatan luar saja. Hal ini tentunya juga turut dibantu oleh kebiasaan sehat lainnya seperti tidur malam, dan bangun pagi lebih awal, berjalan kaki, mengonsumsi buah, dan sayur segar, serta tinggal di lingkungan yang minim polusi. Demikian pembahasan tentang rahasia kecantikan alami gadis badui. Semoga ulasan di atas bermanfaat, bagi kalian semuanya. Silahkan bantu kami dengan cara, tekan tombol like, subscribe channel jagur Travel, supaya kami bersemangat dalam membuat konten yang bermanfaat lainnya. Terima kasih.